Halo teman-teman, balik lagi di channel Burung Buri TV dan apa kabarnya teman-teman Saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan Nah untuk kali ini saya masih berada di Desa Dukuh, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali Mumpung masih di desa ini saya gunakan kesempatan kali ini untuk merekam pemandangan alam atau pemandangan sungai yang ada di daerah sini Dan nantinya video ini bebas copyright atau bisa digunakan kembali Oke teman-teman tanpa berlama-lama langsung saja saya rekamkan pemandangan alam atau pemandangan sungai di daerah sini Terima kasih dan selamat menonton Thank you. There we go.